Kita tidak a well, Juga di bisa masuk. Pak, mobil terlebih dahulu? Mobil Silakan. Mobil pengadol. Buka jalan. <tuk> <tuk> Semuanya untuk maju ke depan. Biarkan berbuat dari ini. Mengajarkan aspirasi kita. Jangan sampai kalian dianggap sebagai bosnya di dunia kita, ini. Semuanya maju ke depan. Terima kasih, Pak. Nah, tergantung dalam kali aji, tas Yeah <laughs> penguasaan dan kriminalisasi rakyat, rakyat Indonesia tiga tiga yang ubah dalam penyusunan HKUHP empat empat Membentuk keras tindakan represif yang dilakukan TNI dan Polri sama-sama memisul gerakan. Sama -sama gerakan di provinsi atau distrik yang masing-masing Ia pernyataan sikap alias taksi kursi. Jika permasalahan dan wacana tersebut masih tidak bisa diatasi, kami berkomitmen mengawal dan membuat eskalasi yang lebih besar.